sahabat Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang list. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang unordered list, di video ini kita belajar tentang order list. Kalau di word berarti yang versi numbering, ada urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk sintaknya kita menggunakan tag ol, ini order list teman-teman. Kemudian untuk listnya sendiri kita masih sama menggunakan pack li, ini berarti list. Misalnya kita punya data 1, kita buat li lagi, ini data 2. Kita lihat hasilnya, maka tampilannya adalah ada urutannya satu data 1, 2, data 2 seperti ini. Secara default, type-nya ini adalah yang 12345 seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau type yang lain, kita bisa pakai huruf besar, sehingga tampilannya, urutannya ABC seperti ini ya. Yang lainnya, kita bisa gunakan huruf A kecil. Berarti urutan yang dihasilkan huruf A data 1, B data 2, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau, pak, kemudian jika ingin angka romawi, kita bisa gunakan type-nya huruf I besar, seperti ini. Maka hasilnya akan menampilkan angka romawi, urutannya seperti ini. Kalau misalnya kita mau pakai yang I, I, I, nah seperti itu kita pakai I kecil, maka hasilnya datanya akan ditampilkan seperti ini. Atribut di order list ini ada satu lagi namanya start, sehingga kita bisa menentukan mulainya dari angka keberapa misalnya, kita mulai dari angka 5, mulai dari urutan kelima, kita bisa menentukan urutan mulainya. Misalnya mulai dari yang kelima, kalau dijalankan ini akan mulai dari urutan kelima dan seterusnya. Demikianlah video pembahasan tentang order list, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.